jule, nang lewat ah, itu ya, kasih bukan bapak bukan bapak Ustaz bos, itu Eh, bukan bapak klien aku. Matanya lele lek. Kenapa pokoknya mataku? Jangan nengok kali lah. Ayah dan matanian. Halo, game di nukuh. Baru ngadak nyon lahipasok busok nih Baru ngadak nyon to lahipasok busok nih Baru ngadak nyon Halo adik abang Ubangi uh, kek Nanti kalau oh, udah tamat TK masuk uh. SD Aguh Masuk SD kau ya Baru uh. nanti kita masukkan SMP Bus. Biar cepat kau nanti tamat ya Biar terus kerja kau oke okay? Bus Kampian mah? Emang biar kembah Lagi Eh! Bias! Kau udah ngantung perasaan ya Eh mang Tuhan ah Eh iya gua tak perhukung lah ah ya. Gatimai bus, tung tuh hobiun, gatimai ya. Bahasa, dasi ya, hah? eh, eh, eh, eh, Kasihan anakku itu lah udah lapar kali dia boleh aku duluan Dek ya. Dia nah, mah rojan duluan. Jadi kau kira aku dari tadi berdiri di sini cuma mau liatin tutorial bikin nasi goreng apa. Aku pun lapar juga. Bodat. Kalau mau <muluk> itu ngidah. Teh masuk mah oi modem mulai masuk gua. Besar juga satik nah emang. Eh masuk mah masukono masuk kana lieng teteun. Asa selesai kok tos ngilit teteu terus modem. Ah. ah hai bos. Anggu majona onna udah debu bos Ah ha Udah tidur, Ma, Ma, Ma, Ma. eh. Ah, hai, eh, ah, eh. Ma, lo Ma, selopku yang baru, Ma, ya, Ma. Eh, itu super happy, ngon ah. Kan selopnya itu belum putus, itu lho pakai, eh. Iya, sih, Ma. T Tapi, kan, Ma, eh, diam. Enggak <t> ada tapi-tapi, <t> lo, neng mau mau susang bu, lo. Thank you, hmm, for loving me. Bah, sama banget. Eh, eh, saudah, hafiah, Jakarta, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, teh hafiah, hafiah, oh, Oh, hafiah, hafiah, bah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, donang, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, hafiah, Pesannya berat Oh ya nih. mau le main, udah Mbak. udah nih. Naik lewat kok. mau mau mau ah lagi kamu. des nih. nih. Heratum, ma, <laughs> Udi oh dia mau ke bin nak kening. Eh oh Udi yang nak kening. Udi oh lari mana? Ah. Eh. mau tinggal di 100 sih namanya Teku Sufi Kawin nih eh. Ah. Oh dia mau menang, Bos. Alah lari oh, pengen nak kening, Bos. I love me, Bos. Getti, Bos. Eh? <laughs> <laughs> ya, bahasa ciok ciok ciok. Ah, ya aku suka tuh generasi tuh. Nih, soceng debu. Ho. Oh tuh dia mak, ayah kesel. Oh tuh nasib bu, diri dulu harus hamurorotnya sudah ada kelitcisimufon. Tapi tolong lu mengeluh dia mak naon. Eh makku suster ini dah perih roh emu dari mengeluh dia makmu tuh. Anakku, nih, tuh lucu kok masih ciok, ciok, ciok. Apa tuh siapa tuh kok nih kok? Meetingmu sih bu bebek, don manang bibion. on. Woi bebek doh kok, masih Usada, eh minta keluar yang eh mau pi. Eh Bah. Eh bahasa ba luar yang mule amang. Herbiat ya. kamu, mule. Masuk mule, masuk ke herbiat kamu. Amang, naik ke luar payo le luar. Tak, masuk, malah masuk, malah. Ta kula mau kai, udah di luar le, masuk masuk le. Esak tok kidu udah Masuk malah, masuk malah, nunggu le duk rohan. Kidu. Masuklah aku, lek kon herbiat kamu. Gue mule atelah. Ih, alah, masuk malah harok keraga, 100.000 nilai nasutara pakai sih sileh, masuk sekolah. Masuk malah, nek pula le. Lah, baru banget gila tau nak kena ngeliat tuh, nggak tau lepas dulu banggytenya. Iya, banggytenya juga, banggytenya juga. Aduh, banggytenya juga. Aduh, banggytenya juga. Banggytenya juga. Banggytenya juga. Banggytenya juga. juga. juga. Mucungnya mulut juga baru kening ah. plastik, oh. doa buat malas si si binatang, si mau binatang, baby on, biang on, mau pindah, mau pindah, mau pindah, mau pindah, mau Aso nango abuh. Ah naso kok kok pas kurang ajar. Anggo mane. Apa? bingung. Ah kurang do bos kurang mana? Ah tembun ah kurai bain Ah, bolok kemarau kami kaya minum tuak tembul nasalak Ah, ah sehingga um. Jukat, Dungo amang, dungo dungo sekolah-sekolah mm. bah, ngalak mie papayak nih udah jam 7 ini amang, terlambat kau nanti mm -mm. Jukat, bah, jukatoi sekolah kau amang, biar jadi mm -mm. manusia amang Ia. maka iya. terus kau gede huting, nama lasak kau sekolah tong enggak enak sekolah, mah nih, Jukat, bah Udah jam berapa ini bangunlah bangun bangun mandi kau mandi oh, sekolah ganti kan aku mah adiam tidak ada itu sekolah sekolah nah, Bang, nah, bangun nah, ngasih gak biar sekolah mama ganti aku dulu diam tidak ada nah. sekolah aduh musa ya eh ah. eh Ay, adi eh orang utak klik kamu saya kuro orang walau pacar kamu eh. nih saya lalap abene musuh panggil mi ini ponong dua rako tadi orang tuh kok Entar di bek-beko, masak konehera uluk kok, elak kok banget. Kayu itu... Hai, hai, hai. Masa bola, ah. Kayur mana diri Katanya jual ayam bang. Kok nggak ada ayamnya nih bang? Ah, dia mau ulak huti boleh nampak Mi. Jadi masukmu kau beli obat cacing ada cacingnya, ha? Heheheheh. Ini bodoh kumutu korri bapakmu. Ah, dia boleh nasalah ga, biar orang urukan. Yaman. Engkok ku sekolah anjing. Saya Jaga rumah ya, aku. Siap, Bos. Sobereng. Hmm, dia Bos. Nah, mana, budak? Nah, selanjutnya kopi dulu lihuk. Sehari-hari biron, juga birun. Asipoto koko juga ngelodak kulan napahit. Ah, ayah dong dutong mirdong nanamu ngulon. Dorgo mana, asipoto koko juga artinya. macam mamak teri pun ah. Ayah, aduh nama Tanyon. Masuk aku kubulai tipida, so nangarong bayang tu parbulan disuruh. matanyon, belah. Mata Tanyon, Bah, naga bihatu bandolai, suruh kaya secona laulang tahun si gundul tapi menawan, eh kulah gue kurang yang bos jagalo nah peleti Di kantong belakang tadi kubikin uang 100 ku. bikin kantong belakang. Ku tanganku pas ini. Tunggu ya. belakang, tolong. di kantong belakang, <gat> belakang ya, Dia dia dia dia. dia tangan, dia, dia. Dia, dia, dia, dia. Dia, dia. Bah, saya nah, uh. masuk jarum, Kurang masuk Nampai tong dosa garong. Ayu, <gat> ayu, ayu, nang, ayu, ayu, ayu, ayu, Eh, Bukan ya. buka. Bukan mufrim, itu Bado, badu, badu eh kan. Bukan krimmu itu nampak pada pada pada purnama. Eh, ingok kan.